Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau takut dengan santet itu boleh apa enggak? Percaya? Santet, santet. Ya, takut dengan santet boleh apa enggak? Hadirin jamaah rohimani warohimahumullah. Kalau memang panjenengan tahu kalau itu santet, coba ayatnya nanti dibaca. Kul falak, coba dibaca itu. Wa wa itu kan ayat santet mm -mm. Kalau jelas dengan menemukan benda sesuai dengan ayat itu berarti ini vokal gain itu kan santet. Maka apa yang kita lakukan, ya sudah segera kita taauth. Kemudian ditelanjut dengan ayat-ayat ini Iya ditanyakan telanya percayanya. Kalau memang tahu wujudnya, ya, tahu wujudnya, malah kadang-kadang ya perlu lo ngaji santai. Masalahnya. Kalau kita tidak tahu, kadang-kadang tidak santet diyakini santet masalah ini. Nabi aja pernah disantet kan? Akhirnya yang menawarkan santetnya itu kan Ali bin Abi Tholib dan santetnya itu dilempar ke dalam sumur genyandet nang Nabi rumah. Akhirnya kalau Ali dibacakan ayat-ayat rupiah. Jadi, percaya toh kalau tidak melihat wujudnya, jangan ya nanti malah timbul suudun. Itu jelas pokal, kayak ini dukun santet kono mana jangan ya, jangan loro perasaannya disantet, loro perasaannya jangan. Jadi kita jangan sampai suudun kita tetap khusnudzon kecuali kalau kita menemukan benda tahu persis benda ini dari sana yeah. kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan akal kita yeah. itu kan tidak mesti kalau itu pukal dukun enggak tidak mesti para wali para ulama khos ini juga mempunyai maunah ya pertolongan Allah sehingga mempunyai pangeran raman. tapi dia itu enggak sadar kalau mempunyai ilmu itu enggak tahu gitu ya. itu tadi masalah meyakini santet jawabannya memang ada santet itu